Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selasa pagi 26 Desember 2022 Kami melaksanakan khitan gratis di Gria Quran Tartila 4 Prokimat Dengan pendaftar 6 orang anak Kegiatan ini mendapatkan apresiasi yang baik dari RT RW setempat dan DKM al Keenam anak ini dikhitan oleh Dr. Aryo Saksono selaku ketua DKM al -Buhren. Menariknya, ada seorang anak yang mendaftar sendiri kepada kami dan orang tuanya baru tahu setelah tim kami mendatangi rumah beliau. Sungguh semangat anak ini patut diacungi jempol. Sembari menunggu anak tersebut dikitan, kami ajak yang lain bercanda untuk mencairkan suasana. Alhamdulillah, keenam anak dikitan dengan lancar dan tanpa kendala. Kami ucapkan Jazakumullah Khairan kepada Muhsinin dan semua pihak yang telah ikut andil dalam kitan gratis ini sehingga acara berjalan dengan lancar.